Informasi dan kabar terbaru seputar Lesti Gecora dan Rizky Billar tentunya. Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini tentunya ada kabar spesial bahagia untuk kita semua para fans. Tentunya kabar bahagia ini kita dapatkan dari Antv Official para sahabat ya. Dia pun Instagram Antv Official menginfokan bahwa Tentunya akan ada acara spesial pengajian dan upacara adat persahabat ya Ini khusus Cinta Abadi Leslar Luar biasa persahabat ya Tentunya acara tersebut akan diselenggarakan hari Minggu Tanggal 4 Juli 2021 live di ANTV persahabat ya Luar biasa Tentunya kita akan menyaksikan kembali acara spesial pengajian dan upacara adat persahabat ya Doakan yang terbaik mudah-mudahan Lesti dan Rizky jelas selalu diberikan kesehatan kebahagiaan amin ya robbal alamin Dalam postingan tersebut tentunya TV official memusnahkan sebuah kalimat caption juga bersahabat ya Disitu dituliskan Leslar lover setelah Mimin menahan-ahan belum bisa posting hari bahagia ini Akhirnya Mimin bisa umum ini cinta abadi Leslar spesial pengajian dan upacara adat Ah, makin gak sabar melihat pasangan fenomenal tahun ini Yang akan segera bersatu dalam cinta abadi Buruan kalian lesa lover Catat tanggalnya hari Minggu, tanggal 4 Juli 2021 Hanya di ANTV Luar biasa, persahabat ya Tentunya spesial acara pengajian dan upacara adat ini Akan ditayangkan eksklusif tentunya di ANTV Jangan sampai terlewatkan, jangan sampai ketinggalan Untuk selalu menyaksikan acara rangkaian Pernikahan Lesti dan Rizky Dilar. Berikutnya persahabatan kita lihat di sini ada kabar spesial juga dari Teh Yuli, persahabat ya. Ini adalah doa serta dukungan dari Teh Yuli kepada Didi Lesti Kejora Itu Di mengunggah sebuah postingan di akun pribadinya foto cantik Lesti dan ada sebuah kalimat caption info yang dituliskan serta doa, persahabat ya. Di situ dikatakan anak baik anak kecil yang dulu pernah bilang. Teteh, dedek mau nikah tahun ini boleh ga? Ya gitu. teh Juli persahabat ya dan gue spontan cuma bisa memeluk dia dan bilang gak rela deh haha dan akhirnya ya one step closer de, tinggal nunggu beberapa hari lagi juga sah, bahagia terus. Apapun itu lesti kecil kita garis bawahi persahabat ya di situ ada sebuah kalimat, tinggal nunggu beberapa hari lagi juga, sah. Apa mungkin tentunya acara akad Lesti dan Rizky Bilar akan diadakan sebentar lagi. Aduh, makin penasaran. Kita tentunya mendapatkan bocoran ini dari teh Yuni langsung. Baru ya, doakan yang terbaik saja. Mudah-mudahan secepatnya Lesti dan Rizky Bilar melangsungkan acara akad resepsi pernikahan. Berikutnya tentunya ada doa dan dukungan dari Ibu Harsiwi Ahmad, bersahabat ya di akun Instagram pribadinya juga. Bu Harsiwi mengunggah foto Lesti dan Rizky Bilar dan tentunya ada ucapan selamat. Di situ tertuliskan selamat kepada anak-anakku Lesti dan Bilar atas pesta lamaran kalian yang berjalan alhamdulillah lancar, berlangsung sangat nikmat, penuh haru dan membuat semua orang juga bahagia. Mama sangat bahagia Doa mama semoga proses sampai resmi Nanti berjalan lancar dan ridhoi Allah Dan nantinya kalian berdua menjadi tauladan keduanya selama wa amin Doakan terbaik ya, Dukungan serta support dari orang-orang hebat Selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan lancar sampai hari hari nanti Kita masih menunggu kejutan selanjutnya Berasa mudah-mudahan kita mendapatkan Kabar baik-kabar bahagia Langsung dari Lesti dan Rizky Bilar ini informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.